Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Maisaro Saya dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi. Nah, teman-teman, apakah kalian semua sudah tahu apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatasi perekonomian yang ada di negara tersebut. Nah, kita sudah mengetahui apa arti sistem ekonomi sekarang. Fungsi sistem ekonomi tersebut apa sih? Fungsi sistem ekonomi yaitu untuk menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa bisa berjalan dengan baik. Nah, macam-macam sistem ekonomi dibagi menjadi empat: ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Nah yang pertama sistem ekonomi tradisional Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun Dengan menggunakan faktor produksi yang sangat terbatas dan sederhana Nah teman-teman salah satu karakteristik sistem ekonomi tradisional ini yaitu Tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan Karena mereka lebih mengedepankan kekeluargaan Nah, yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar Sistem ekonomi pasar atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomiannya diserahkan eh, sepenuhnya kepada permintaan dan penawaran di masyarakat atau mekanisme pasar Nah, salah satu karakteristik sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal yaitu faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat yaitu e, ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, peran individu dalam perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah teman-teman, sistem komando atau terpusat ini e, mempunyai ciri. Salah satu cirinya yaitu penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem ekonomi pasar dan komando Serta membuang kelemahan dari kedua sistem ekonomi tersebut Teman-teman, nah, sebenarnya semua negara menggunakan sistem ekonomi campuran ini Dalam realitasnya tidak ada negara yang murni kapitalis menggunakan sistem komando ekonomi, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pasar, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran karena negara Indonesia eh, dengan beragam budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat yang membedakan sistem ekonomi tersendiri. Jadi setiap daerah atau setiap uh, kota mereka mempunyai sistem ekonomi masing-masing Nah jadi teman-teman masing-masing negara pun memiliki sistem ekonomi sendiri Yang digunakan untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah pada perekonomian di negara mereka Jadi sistem tersebut bergantung pada situasi dan kondisi pada negara tersebut Mungkin sekian penjelasan dari saya, bila ada kata yang kurang memahami atau kurang jelas, saya mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.